oke kita langsung aja simak satu persatu satu ya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 Oke okay, lanjut ke presiden yang keempat lanjut ke versi yang kelima oke okay, lanjut ke versi yang ke enam ya Oke, lanjut ke presiden yang ke-7. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-8 oke okay, lanjut ke presiden yang ke-9 ya oke lanjut ke versi yang ke 10 Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-11. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-12.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 kita lanjut ke versi yang ke-16 Oke, lanjut ke Presiden ke-7. oke okay, lanjut ke versi yang ke 18 oke okay, lanjut ke versi yang ke 19 Oke lanjut ke persediaan ke-20